Warga desa seberang taluk kecamatan Kuantan Tengah, Kuan Xing mengusir seorang wanita dan suaminya pada Selasa, tanggal 7 Juni tahun 2022, malam. Masyarakat setempat dibuat resah lantaran perempuan yang tinggal bersama suaminya diduga memiliki pria idaman lain alias berselingkuh. Warga di desa tersebut mengaku sudah sering melihat sang istri jalan dengan pria lain yang diduga selingkuhan. Namun, saat diadukan ke suami tak berani memberi teguran, gara-gara itu, muncul kecurigaan warga jika sang istri ini diduga memiliki dua suami. Memang tidak ada yang bisa membuktikan kalau dia itu memiliki dua suami, tapi warga seringkali menyampaikan itu. Ujar kepala desa setempat, Kuswanto dikutip dari suara.com, Rabu, tanggal 8 Juni tahun 2022. Menurut Kuswanto, Persoalan ini memang sudah lama menjadi pembicaraan masyarakat dan sudah pernah diselesaikan sebelumnya. Sebenarnya adat yang mengusir, karena memang sudah tidak sesuai dengan norma adat di kampung kita, katanya. Kuswanto juga menjelaskan bahwa perempuan tersebut bersama suaminya tidak boleh lagi pulang ke kampungnya, kata Kades. Kabarnya perselingkuhan itu dilakukan sang istri di luar kampung. Kalau di kampung dia tidak berani melakukan, pasti ditangkap warga. Tapi dilakukan di luar kampung jalan sama pria lain, terang Kuswanto. Warga memang sudah sangat resah dengan kabar tersebut, kalau sang istri ini sering tampak jalan dengan pria lain yang bukan suaminya, tapi memang tidak ada bukti dia memiliki dua suami, tapi warga menyebut itu.